Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru menarik terupdate dan terhangat Sebutan Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya ada kabar terbaru para ya Tentunya vitamin bahagia banget buat kita semua Ada bungkaan spesial banget dari Rizky Bilar Yang pribadinya bang Bilar mengunggah sebuah postingan terbarunya Para ya tentunya bersama motor kesayangan hadiah spesial dari DDLOS di luar biasa ya di match dari Abang Bila soalnya membuat kita semakin bangga dan bahagia padanya mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita ada kalimat caption yang dituliskan Persabata di situ Abang Bir mengatakan rata tata begeng-begeng you wow Tebak itu lagu apa, aduh, cute banget di Rizky Pilar bersahabat ya. Di juga lanjutannya, helmnya itu putih karena masih baru, ntar juga sering kena panas, hitam warnanya. Emang luar biasa kegesrekan dari Rizky Pilar, mampu membuat kita ketawa bahagia para sahabat ya. Mudah-mudahan Rizky Pilar selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan kita lihat juga para sahabat ya. Banyak sekali komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram official. Lovers Indonesia mengatakan, lagu "Begeng-Begeng yubang Bang" tuh dari jauh. Persahabat ya, <laughs> berikutnya kita lihat juga para sahabat dari sebuah unga spesial dari GS-nya Dede Lesti yang mengunggah sebuah postingan langit musik top 50 dangdut Juni 2021. Lagu Dedek Lesti berada di posisi pertama para sahabatnya dengan judul bawa aku ke penghulu. Luar biasa tentunya mudah-mudahan untuk karya-karya dari idola kita semakin banyak diminati dan selalu berkembang. Amin, ya robbal alamin. Berikutnya kita lihat juga bersahabat yang banyak sekali komentar di postingan Rizky Pilar nih, yakni dari Bang Arfan Afif mengatakan ganteng banget. Wow. Rizky Pilar gercep menjawab, bisa nggak sih yang bilang gini jangan cowok. Aduh, selanjutnya kita lihat Bang Awan juga mengatakan ganteng banget. Dengan gercep juga Rizky Pilar menjawab bisa nggak sih, jangan diganteng-ganteng bangetin ama cowok tuh. Persahabat, ya, cowok aja bilang kalau Rizky Pilar memang ganteng. Persahabat, ya, luar biasa. Mudah-mudahan, tentunya kita mendapatkan selalu kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Pilar. Postingan tersebut tadi kembali oleh akun Instagram Leslar Lovatics. Ada kalimat caption yang dituliskan cowok aja bilang dia ganteng loh sabar ya bang sabar ia sih tahu gelit tapi itu tandanya mata mereka masih normal belum pada rabun Kit kiat bang. di persahabat ya. Tentunya sudah tadi diragukan kalau kegantengan Rizky Billar mampu membuat kita terpesona, selalu bangga padanya persahabat ya. Doakan yang terbaik. Mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan. Amin, ya Robbal Alamin. Berikutnya, juga lagi-lagi kita merapatkan info dari ANTV soal acara cinta bagi leslar Apa sahabatnya yang martunya akan segera tayang di ANTV? Persahabat, ada sebuah tentunya kalimat caption info juga yang dituliskan. Antv lovers dan Leslar lovers siapa yang sudah mulai nggak sabar lagi nih sama sederet rangkaian acara cinta Badil Leslar di Antv? Nah sebelum melangsungkan pernikahan ternyata kakak Rizky Bilar mau ngajak kita semua buat seru-seruan dalam Cinta Buddy Leslar Spesial Lepas Lajang dan Malam Romantis Segera hanya di antepenu, tungguin, wow tanggalnya belum dikasih tahu para sahabat ya Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan yang akan diberikan oleh idola kita Cinta Buddy Leslar dan tentunya acaranya adalah lepas lajang dan malam romantis Duh pastinya cute banget Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia langsung dari idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar Hingga respon dari para fans salah satunya dari akun Les Largo Public Mengatakan Duh ampun gak sabar Tuh bersahabat ya Para fans sudah nggak sabar menunggu acara cinta Abadi Leslar Dalam acara tersebut ada acara lepas lajar dan malam romantis. Bismillah, mudah-mudahan tentunya Allah bermudah persahabat yang jalan dua anak baik Lesti dan Rizky Pilar. Berikutnya juga kita lihat persahabat dengan spesial dari Bang Awan potret persahabat yang mengunggah sebuah postingan momen Lesti Rizky Pilar memakai baju pink. Dengan rara dan gunawan Persahabat ya, ada kalimat caption dituliskan Foto baju pink kan Wow <laughs> Apa mungkin tentunya foto baju pink Hanya ini persahabat ya posenya Mudah-mudahan ada Kekyutan yang akan Di up oleh Bang Awan persahabat ya Tentunya kita doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan ada kejutan bahagia malam ini Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar Mungkin ini informasi di malam hari ini Para sahabat bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh